Cerita ini Begitu senangnya hariku Tenang saat ku tatap matanya Oh bahagia aku Saat engkau Sebuah mimpi Kau oh, The.